Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang sudah nge-share -nge semua video-video kita. Ya, mudah-mudahan orang-orang baik hari ini yang sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini mendapatkan limpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, yang halalan yang toibah, yang hasilnya jauh lebih banyak, ya kan? Sehingga kita bisa semua terbebas dari segala. Macam himpitan hidup hari ini yang termasuk di dalamnya adalah aplikasi pinjaman uang online yang sudah membuat kami galau, bang, yang sudah membuat kami tidur tak nyenyak, makan tak enak, dan mandi pun tak basah. Oke, okay, baik ya, kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru pengen memberitahukan bahwasannya channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan kontak apapun. Ya, Jadi apabila memang nanti ada yang mengaku-ngaku bahwasannya dari channel Youtube Info Pinjol terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Jadi jangan mau ketipu lagi. Oke, baik ya. Hari ini kita pengen ngebahas tentang aplikasi Pinjol Legal OJK yang katanya hari ini sudah punya debt collector lapangan. Benar nggak sih ya? Aplikasi-aplikasi Pinjol Legal OJK ini sudah memiliki debt collector lapangan. Nah akan kita bahas tuntas pada video kali ini Oke baik siapa yang hari ini masih kepikiran ya Tentang debt collector lapangan yang katanya mau datang ke rumah Yang katanya mau membawa Pak RT dan Pak RW Membawa Bu Camat dan Pak Walikota, Bupati ini segala macam Hanya untuk menagih hutang kalian yang sebenarnya tidak seberapa Nah siapa juga yang hari ini mungkin sedang panik ...yang masih terus memelihara pemikiran negatif. Sehingga sepertinya susah banget hari ini untuk bisa berkonsentrasi. Karena terus-terusan didesak dari aplikasi pinjol... ...untuk segera bayarkan tagihan Anda hari ini. Kami tunggu pukul 2 siang hari ini. Kalau tidak, kami akan membawa Pak RT dan Pak RW ke rumah kalian... ...untuk menagih sejumlah utang. Oke, baik, Bang. Apa sih yang harus kita lakukan ya... Ketika aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu memang beneran datang ke rumah. Apa sih yang harus kita perbuat ketika mereka menagih dan membawa debt collector ke rumah kita? Baik, hari ini yang sedang mendapatkan ancaman seperti itu tidak lagi perlu merasa panik. Tidak lagi perlu berpikiran negatif. Dan jangan mengurung diri di dalam kamar. Ya, kita khawatir nanti banyak bisikan-bisikan setan yang akhirnya berujung dengan penyesalan. Ya, hari ini, apapun masalahnya, pasti ada solusinya. Kita hanya butuh waktu dan proses. Hari ini berproseslah dengan baik, dan pergunakanlah waktu dengan sebaik mungkin agar kita bisa mengupgrade status kehidupan. Yang mungkin hari ini sudah dipermalukan sama yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Oke, langsung aja lah, Bang. Apa yang harus kita lakukan ketika debt collector lapangan dari aplikasi pinjol legal OJK itu datang ke rumah? Yang pertama, pertanyakan kartu identitas mereka. Boleh nggak sih, Bang? Kita mempertanyakan kartu identitas atau mungkin kartu tanda pengenal mereka? Jawabannya boleh. Ini diperintahkan dan diberitahukan oleh pihak kepolisian. Tolong sesuaikan ya, kartu tanda pengenal KTP-nya dengan kartu ID card pekerjaannya, jadi harus saling sinkron, harus serupa, harus sama, tidak boleh berbeda, dan sesuaikan juga fotonya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apalagi, Bang, yang harus kita lakukan ketika debt collector dari aplikasi pinjol legal OJK ini memang benar datang ke rumah. Yang kedua, periksa perintah tugasnya, surat perintah tugasnya. Benar nggak sih ya, bahwasannya kalau mereka ini memang ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada mereka? Harus jelas nama kalian siapa, alamatnya, di mana, jumlah tagihannya berapa. Terus kalian harus sesuaikan ke dalam aplikasinya. Benar nggak ya sejumlah tagihan yang disebutkan. Nah dan yang ketiga adalah surat kuasa penagihan. Benar bahwasannya Bapak Andi ini bertugas sebagai debt collector lapangan yang diberikan kuasa oleh aplikasi pinjol tersebut. Jika memang tidak ada maka fix tidak usah dibayar kepada mereka. Apalagi bang nah untuk yang selanjutnya untuk kalian yang memang mungkin sudah punya uang ya aku menganjurkan untuk tetap melakukan pembayaran langsung melalui aplikasi saja tidak usah dititipkan melalui debt collector lapangan Hari ini yang mungkin ya yang sudah punya pengalaman Ketemu langsung sama debt collector kredivo AkuLaku, indodana, terus home credit dan beberapa aplikasi-aplikasi yang lain ya Aku pengen mengingatkan jika kalian memang sudah punya uang Langsung bayarkan saja melalui aplikasinya Biar jauh lebih aman dan kalian gak kefikiran Nah bagaimana bang kalau seandainya kita belum punya uang Dep kolektornya datang ke rumah kalian tidak perlu merasa panik Jelaskan saja baik-baik bahwasannya hari ini kita memang belum punya uang Untuk melakukan pelunasan ataupun penyicilan di aplikasi mereka Gak bisa bang mereka akan marah-marah kepada kita Mereka akan teriak-teriak ya dari luar Dan mereka akan mengambil barang-barang yang ada di rumah kita kalau seandainya memang seperti itu, mereka nekat mengambil barang-barang yang ada di rumah kalian, maka teriakin maling sekalian, ya. Karena itu, sudah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan hukum sebagai debt collector lapangan. Nah, yang terbaru, ya, semua debt collector lapangan itu harus memiliki sertifikasi, ya. Bahwasannya, memang mereka sudah mengikuti pelatihan agar mereka tidak melakukan. Tindakan-tindakan di luar jalur hukum apabila memang mereka melakukan tindakan-tindakan yang sudah keluar dari jalur hukum Maka rekam serta laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian Kalau memang jauh silahkan langsung saja laporkan kepada Pak RT atau mungkin Pak RW di daerah kalian ya. Biar nanti langsung bisa dibuat laporannya kepada pihak kepolisian dan sebenarnya sih kalau gua yakin banget kalau abang-abang dan kakak-kakak debt kolektor lapangan ini sudah paham betul tentang peraturan hukum. Jadi mereka mung tidak mungkin melakukan ya perbuatan-perbuatan seperti itu, ya kan? Dan kita terus berharap bahwasanya abang-abang dan kakak-kakak debt kolektor ini ya bisa memaklumilah situasi dan kondisi perekonomian hari ini yang memang sedang belum baik ya kan dan kita harus tetap berusaha untuk memperbaiki itu semua Oke okay, ya baik jadi udah cukup jelas jadi jangan lagi merasa panik berlebihan Jangan lagi menakut-nakuti diri sendiri hanya karena terus menciptakan ya pemikiran-pemikiran yang negatif Bagaimana mungkin hasilnya bisa positif ketika kalian terus membiarkan diri kalian sendiri terjebak dalam pemikiran negatif Yang kalian ciptakan sendiri mau sehebat apapun motivasi yang kita sampaikan hari ini kalau kalian memang belum bisa Memutuskan dan menyimpulkan bahwasannya ingin keluar menjadi budak dari aplikasi pinjol ini, maka semuanya akan sia-sia. Ya, kita harus bisa memperbaiki satu persatu permasalahan hidup ini dengan cara yang tenang, tidak gerusak-gerusuk. Hari ini banyak yang gerusak-gerusuk, ya kan? Harapan mereka ketika sudah menonton video langsung bisa ketemu solusi membayar ini itu segala macam dengan cara cepat ya nggak mungkin karena hari ini penghasilan kita masih segitu gitu aja hari ini yang terus bertambah itu hanya biaya denda dan bunga penghasilan kita malahan belakangan ini banyak yang mengaku sedang menurun ya jadi kalian jangan panik ya.